pengurusnya larangannya banyak dilarang tidur di masjid dilarang makan di masjid dilarang minum di masjid dilarang ke WC oh, semuanya banyak betul akhirnya masjidnya sepi dan kemudian pengurusnya mati Ganti pengurus Pak Paojan berubah cara bagaimana menjadikan masjid menjadi tempat menyenangkan Alhamdulillah sekarang Grab datang ke masjid walaupun tadi tidak sholat hanya ke WC dibiarkan tapi lama-kelamaan Grab pun sholat di sana disediakan makan di nanti disediakan es krim untuk anak-anak di sana. subhanallah hari ini masjidnya empat lantai jamaahnya penuh tumpah ruah setiap jumat disediakan ribuan kotak makan makan singa ganas saja dari hutan kalau dikasih makan hari-hari dikasih makan lama-lama jinak itu singa. kenapa umat hari ini tidak jinak ke masjid? saya tanya kepada anak-anak muda yang di terminal kenapa kalian tidak ke masjid? mereka katakan pak kami bukan nggak mau ke masjid kami ke masjid malas di masjid sombong-sombong pak Imam masjidnya sombong, jamaahnya sombong, pengurus masjidnya sombong Tidak ada senyum di masjid Kalau di terminal ini Pak, kami satu gelas kopi bisa sama-sama Kami bertegur sapa, saling senyum di sini Pak Enak Saya catat. Kami datang ke mall, kami tanya anak-anak ABG Kenapa kalian tidak datang ke masjid? Masjid panas Pak, di mall dingin Di masjid tidak ada senyum Di mall walaupun satpamnya nampak bengis, kumis tebal Tapi senyumnya manis kami tanya anak-anak yang kemudian nongkrong di PlayStation, kenapa kalian tidak ke masjid? Pak, kami di masjid sering dimarahi, Pak. Kami diusir di masjid, jadi kami lebih senang main PlayStation di sini. Di sini dikasih teh botol dingin, Pak. Hadirin sekalian, kami catat dan kita programkan. Agar kemudian terjawab, bahwasannya masjid adalah rumah Allah, masjid tak menjadi tempat yang paling menyenangkan di muka bumi. Maka alhamdulillah, preman pereman kita undang. Datang untuk makan ngopi di masjid. Mereka tidak sholat, kita biarkan. Hari kedua begitu, lama-kelamaan mereka nggak hanya hati, kemudian sholat. Lama-kelamaan kita ajak juga iptikab mereka. Ajak mereka memikirkan agama, ajak mereka mengusahakan agama dari masjid ke masjid, dari kampung ke kampung. Hari ini, anak-anak muda yang tadinya orang tuanya tidak lagi menganggap mereka sebagai anak. Hari ini mereka ditanya terus sama orang tua. Kita minta anak-anak muda tampil ke depan. Pantan-mantan preman tadi dengan tatonya tampil ke depan membaca kitab. Dikatakan katakan Pak, saya nggak bisa bahasa Arab. Kok saya dibaca Arabnya? Saya juga nggak ngerti bahasa Arab. Udahlah kamu baca yang kamu ngerti aja bahasa Indonesia aja. Maka dia baca hadilahnya sholat. Bahaya meninggalkan sholat. Belum dibaca preman yang menangis Pak. Tato kiri, tato kanan, menangis. Orang tanya Pak, kenapa kok disuruh preman yang baca nggak apa-apa? Biarkan saja.